Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru semua. Apa kabar pagi ini? Salam sehat dan salam bahagia. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang empat kategori guru yang tidak bisa ikut sertifikasi PPG dalam jabatan di tahun 2022. Langsung saja, Bapak Ibu, mari kita simak berita ini. Saya kutip dari guru bisa.com bahwa PPG dalam jabatan tahun 2022, Kemendikbud telah resmi membuka jadwal pendaftarannya, yaitu dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2022. Nah jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa untuk pendaftaran PPG ini sudah dibuka oleh Kemendikbud Ini pada tanggal 10 sampai 23 Februari Nah jadi pastikan Bapak Ibu yang sudah terpanggil untuk mendaftar PPG Silakan di tanggal mulai 10 sampai 23 Februari ini Bapak Ibu jangan lupa untuk mendaftar. Kemudian Bapak Ibu untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini diperuntukkan agar calon guru nantinya dapat melakukan sertifikasi dan mengikuti pretest pada pelatihan PPG daljab nanti. Nah, ini nanti harapannya setelah Bapak Ibu terjaring dan lolos pemberkasan pada tanggal 10 sampai 23 Februari ini, ini nanti Bapak Ibu akan dibentukkan untuk melakukan atau mengikuti ujian pretest Bapak Ibu. Nah, pretest ini adalah sebagai langkah awal bapak ibu sebelum mengikuti PPG dalam jabatan nah namun pada PPG dalam jabatan tahun 2022 ini bapak ibu terdapat juga calon guru yang tidak dapat melakukan sertifikasi di tahun 2022 nah hari bapak ibu kita ulas Siapa saja sih Bapak-Ibu guru nantinya yang tidak bisa ikut PPG pada tahun 2022 ini? Langsung saja kita simak Bapak-Ibu. Pemerintah telah membuat perencanaan kuota PPG tahun 2022 yang terbagi menjadi tiga jenis PPG. Nah perlu Bapak-Ibu ketahui di PPG tahun 2022 ini adalah PPG dengan peraturan terbaru Bapak Ibu karena PPG ini adalah nanti dibagi menjadi tiga bagian jenis PPG kalau di tahun 2021 dan 2020 kemarin itu PPG nya bagi para guru itu hanya ada PPG dalam jabatan Bapak Ibu Nah, uniknya di tahun 2022 ini ini nanti PPG ini dibagi menjadi tiga jadi ada model tiga Bapak Ibu jenis PPG yang nanti dapat Bapak Ibu ikuti sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu penuhi nah apa saja Bapak Ibu ketiga jenis PPG itu mari kita simak Bapak Ibu pada bagian ini pertama PPG dalam jabatan nah PPG dalam jabatan ini ini nanti diperuntukkan bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu yang TMT-nya sampai dengan Desember 2015 Bapak Ibu dengan rencana pelaksanaannya yaitu tiga bulan dan kuota yang diberikan adalah sebanyak 40000 jadi nanti ada dua angkatan dan jumlahnya pesertanya sebanyak 1 juta tiga, Bapak Ibu. Nah, lalu untuk PPG yang model kedua, Bapak Ibu, ya, yang model kedua ini adalah PPG dalam jabatan yang TMT-nya ini mulai tahun 2016. Nah, rencana pelaksanaannya adalah satu semester, Bapak Ibu. Jadi satu 6 bulanan Bapak Ibu Kemudian kuota Yang diberikan sebanyak 36.000 Dan jumlah calon peserta Sebanyak 428.765 Nah Jadi perlu Bapak Ibu Pahami bahwa PPG yang jenis kedua Ini Bapak Ibu Ini adalah modelnya PPG dalam jabatan. Nah, siapa saja Bapak Ibu yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan ini? Ini adalah yang memiliki TMT mulai tahun 2016, Bapak Ibu. Jadi, jika ada Bapak Ibu guru yang TMT-nya mulai tahun 2016, ini nanti bisa mengikuti PPG dalam jabatan tetapi pelaksanaannya ini satu semester atau 6 bulan Bapak Ibu jadi kalau PPG yang model pertama dalam jabatan ini adalah bagi Bapak Ibu guru yang TMT-nya 2015 ke bawah Bapak Ibu ini dilaksanakan 3 bulan nah bedanya hanya di waktu pelaksanaan sedangkan di PPG dalam jabatan yang kedua yang TMT-nya 2016 ke atas Itu nanti ikutnya satu semester Jadi pelaksanaannya PPG selama 6 bulan Bapak Ibu Bedanya hanya di waktu Kemudian Bapak Ibu Untuk jenis PPG yang ketiga Ini adalah PPG prajab, Bapak Ibu Nah ini yang model paling baru Dengan rencana pelaksanaan dua semester Artinya pelaksanaan dua semester ini Bapak-Ibu berarti nanti bagi Bapak-Ibu yang tidak masuk dalam PPG dalam jabatan yang TMT-nya 2016 ini, nanti Bapak-Ibu ikutnya PPG Prajab. Nah, bisa jadi Bapak-Ibu yang masuk di kategori ketiga ini, itu nanti yang TMT-nya mulai tahun 2019 sampai 2022 Bapak Ibu. Atau tahun 2020-an. Nah, itu nanti ikutnya PPG Prajab yang mana? PPG Prajab ini lamanya 2 semester atau sekitar satu tahun. Nah, kuota yang diberikan sebanyak 40.000 dan jumlah calon peserta adalah 45.590 jadi ini nanti untuk tahun 2022 ini Bapak Ibu yang terjaring pada PBG Prajab ini kan kuotanya ada 40.000 Bapak Ibu nah sedangkan eh, yang pesertanya yang dimungkinkan ikut ini nanti ada sekitar 45.000. Jadi kemungkinan nanti ada sisa lima ribuan Ini yang ikut di tahun berikutnya Bapak Ibu. Nah, hanya ada tiga model ini Bapak Ibu PPG di tahun 2022 ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan cek masa kerja Bapak Ibu jika Bapak Ibu TMT-nya tertulis sebelum tanggal ini. 15 ini maka Bapak Ibu nanti ikutnya yang PPG tiga bulan tapi jika Bapak Ibu yang TMT-nya di atas tahun 2016 nah ini nanti ikutnya PPG yang 6 bulan Bapak Ibu kemudian bagi Bapak Ibu yang TMT-nya 2020, 2021 dan 2022 nah ini bisa jadi nanti bagi para Calon P3K yang baru, nah itu nanti ikutnya PPG prajab atau PPG eh, di luar jabatan. Artinya nanti model baru ini, nanti Bapak Ibu P3K yang baru, yang nah, nanti ikutnya yang PPG 1 tahun atau dua semester. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pemberian sertifikat pendidik sendiri, ini tidak bisa langsung diberikan. Melainkan harus melewati uji kompetensi dan juga tahapan selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, lain halnya dengan calon guru yang mendapatkan sertifikat pendidik nantinya akan mendapatkan jaminan profesionalisme. Profesionalisme dalam mengajar, selain itu juga akan berdampak positif terhadap penghasilan Bapak-Ibu guru. Itu nanti bisa mendapatkan penghasilan satu kali gaji pokok Bapak-Ibu. Nah, oleh karena itu, kesempatan PPG jangan sekali-kali Bapak-Ibu tunda. Sesibuk apapun, sesulit apapun, jika Bapak-Ibu sudah dipanggil untuk melaksanakan PPG, silakan Bapak Ibu ikuti alurnya jangan menunda karena sekali saja Bapak Ibu menunda untuk pelaksanaan PBG tahun ini maka Bapak Ibu belum tentu di tahun berikutnya akan dapat dipanggil lagi untuk mengikuti PPK. Berikutnya Bapak Ibu dari ketiga jenis PPG di atas pada tahun 2022 Nantinya akan ada empat kategori guru yang tidak bisa ikut sertifikasi Nah jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa uh, pada kegiatan PPG tahun 2022 ini Ini nanti ada empat kriteria guru Bapak Ibu yang tidak bisa ikut PPG di tahun 2022 ini nah siapa saja Bapak Ibu empat guru tersebut yang tidak bisa mengikuti PPG Mari kita simak yang pertama adalah guru yang tidak atau belum memiliki ijazah S1 Bapak Ibu kemudian yang kedua Bapak Ibu syarat untuk Guru yang tidak dapat dipanggil PPG adalah tidak terdaftar di Dapodik Bapak Ibu Nah selanjutnya adalah guru yang tidak terdaftar di Dapodik meskipun guru tersebut CPNS atau PNS Tapi kalau misalkan tidak terdaftar di Dapodik Maka dalam hal tersebut tidak bisa mengikuti sertifikasi guru di tahun 2022 Lalu yang ketiga Bapak Ibu adalah menggunakan SK kepala sekolah perlu Bapak Ibu pahami bahwa untuk seleksi PPG guru tahun 2022 ini ini sudah tidak bisa menggunakan SK kepala sekolah Bapak Ibu nah lalu menggunakan SK apa Bapak Ibu Nah silakan Bapak Ibu simak bagi guru yang menggunakan SK kepala sekolah atau SK guru honorer sekolah kemungkinan tidak dapat melakukan sertifikasi di tahun 2022. Sebab SK yang dapat digunakan adalah dari SK pusat atau pemerintah daerah atau kepala dinas pendidikan bagi guru di sekolah negeri. Nah, sedangkan untuk guru di sekolah swasta maka akan lebih mudah yaitu bisa menggunakan SK yayasan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Permen Permendikbud nomor 38 tahun 2022 mengenai tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Bagi Bapak Ibu guru honorer sekolah, jika Bapak Ibu masih memiliki SK kepala sekolah ini tidak bisa digunakan untuk mendaftar PPG Bapak Ibu. Karena yang bisa digunakan untuk mendaftar PPG adalah SK kepala daerah jadi contoh Bapak Ibu itu menjadi guru honorer tapi mendapatkan SK guru pengganti dari Bupati nah itu nanti bisa digunakan tapi kalau SK kepala sekolah ini Bapak Ibu ini tidak berlaku nanti akan ditolak Bapak Ibu ini khusus bagi Bapak Ibu yang guru honorer yang mengajar di sekolah negeri nah jika Bapak Ibu mengajarnya di sekolah swasta nah ini lebih ringan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu cukup menggunakan SK kepala yayasan Bapak Ibu jadi kalau sekolah swasta itu lebih enak Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mendaftarkan PPG dengan menggunakan SK yayasan tidak usah SK pemerintah daerah atau bupati atau sejenisnya nah oleh karena itu bagi Bapak Ibu guru baik di swasta maupun di negeri kalau masih memiliki SK kepala sekolah ini nanti tidak bisa ikut PPG nah ini sudah tercantum dalam Permen Dikbud nomor 38 tahun 2022 kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu guru yang tidak memiliki NUPTK, Bapak Ibu. Jadi, yang nomor 4 eh, kategori guru yang tidak bisa mengikuti PPG tahun 2022 adalah tidak memiliki NUPTK. Nah, oleh karena itu saran saya, jika Bapak Ibu sudah masuk dalam Dapodik, silakan Bapak Ibu untuk segera mengajukan NUPTK. Jika Bapak Ibu sudah memiliki ijazah S1 linier dan sudah mengajar di sekolah dan sudah masuk dapodik selama dua tahun, itu saran saya silakan Bapak Ibu untuk mengajukan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Karena ini adalah nomor sakti Bapak Ibu untuk sebagai syarat awal agar Bapak Ibu bisa terpanggil. Untuk mengikuti PPG tahun 2022 Demikian Bapak Ibu Empat kategori guru yang tidak bisa mengikuti PPG tahun 2022 Yang pertama adalah tidak memiliki ijazah S1 Yang kedua tidak terdaftar dalam dapodik Dan yang ketiga menggunakan SK kepala sekolah dan yang keempat tidak memiliki NUPTK. Nah silakan Bapak-Ibu pastikan jika empat kriteria ini masih ada dalam dalam diri Bapak-Ibu. Maka dipastikan Bapak-Ibu belum bisa mengikuti PPG tahun 2022. Demikian Bapak-Ibu informasi dari kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.